Iya, Mak. Eh, Tiar, tadi kan Mama belum selesai tuh ngomong di rumah. Besok itu acaranya sahur matua opung si Beringin. Kamu harus datang. Aku tidak bisa, jadwal aku lagi full. Aku lagi tengah kasus penting ini. Nah, kamu harus datang, soalnya si Ronggur itu sombong kali. Pikirnya anaknya aja yang bisa masuk TV. Pikirnya anaknya aja yang hebat. Anak Mama juga hebat. Buktinya sekarang aku ditunggu sama orang kantor ini. Kalau aku meeting itu tidak akan dimulai tanpa aku. kan ini acaranya besok, besok, tahu besok? Ah, iya, iya, besok, besok, iya. Ya sudah, besok kamu pakai baju yang mana? Baju apa saja lah, bajuku banyak sudah di mari. Mama mau belikan oh. kamu baju yang baru ya. Bajunya jangan aneh-aneh mah, warnanya biasa-biasa aja lah. Ya sudah, ya. salam untuk tulang riko. Mas, mas. Ah, ini dia kita tunggu-tunggu. Pas banget kau datang. Tolong buatkan kopi. Baik, tolong. Eh, Pak. Pernahkan saya. Ini sih Mas. Ya, uh, bisa dibantu kita mau minta statement Pak Marudut soal kasus Pak Basuki? Ah, oh, iya, Mas. Maaf, saya bukan pengacara. Tapi para atasan saya sedang meeting. Kalau mau menunggu, mari saya antarkan ke ruang tunggu. Di mana mas, mas Ada di situ tenang, ada makanan, ah. ada minuman. Dua tuan. Yeah. Uh, pak, sorry mengenai kasus Pak Besuki, uh, saya sudah mengumpulkan data dan. Uh... Jadi begitu pak. Korupsi itu melibatkan banyak orang. Bapak kan harusnya tahu. Emang kami paham pak, tapi ya. Kami sudah bicara dengan para asosiat kami di sini dan kami memutuskan bahwa Kami tidak bisa menerima kasih Tuhan Ini jelas-jelas saya dijebak Karena saya terlalu banyak tahu Masyarakatmu juga harus tahu Apa yang berada di belakang ini Tapi kalau saya Saya tidak takut mati Hai Jin Hai Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah Bagus ya, begitu ya, bagus, begitu bagus. Eh, papa cuci, dulu ya. Mohon diberikan jalan, Masih suap Iya, tolong-tolong dulu Citiarnya itu, telepon saudara-saudara kita, Bapak. Biar mereka lihat, dia TV, yang Aduh, di loh, dululah kau nih. Ah, kami da -da -da dari Dari Marudo dan Partner tidak takut terhadap terus Kami akan berusaha meningkatkan kebenaran dan keadilan Kamu boleh ya ya. Basuki, gimana perasaannya setelah penembakan tadi, Pak? Apakah ada firasat apa? tira -tira. Eh, tirasannya apa? Eh, tirasannya apa? Eh, tirasannya Eh, Eh, banyak yang nonton Kalau kalian butuh info lebih lanjut, telepon aja 108. Ayo, mari pak! Tolong pak ya! Tolong Ulat versus piawak. Let's move! Sekarang ini kita hidup di zaman yang realistis. Idealisme itu hanya mitos, legenda urban, sahimul hikayat. Kau mau mati di bawah Atau kau mau kantor kita dibom, lalu kita semua mati? Mau makan apa kita? Orang yang sudah mati kan tidak bisa makan lagi tulang. Wah. Tahu dari mana kau? Namanya kau pernah mati. Hmm, permisi, Pak. Ya. Oh. Kenapa, oh. oh. Di luar ada wartawan yang mau wawancara lokal maupun asing. Saya harus jawab apa itu, Pak? Oh, iya. Yeah. Terus, Mbak Tiar sama kantor kita jadi trending topik di sosial media. Alam. Ini kalau begini caranya kita sudah tidak bisa mundur lagi. Ya, karena kau yang sudah tak sabar mau cepat-cepat mati. Kau saja pegang susu ini. Siapa? Tapi tiar, please. Untuk kali ini saja, you ban to I. Situasi tampaknya sudah semakin memanas, Pak. Saya sudah tahu itu. Hmm, coba lihat itu. Hmm, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tiara itu jadi sangat penting. Jadi jangan sampai lepas satu detik pun dari pengawasan. Satu lagi. Kasus ini bernuansa politik. Kita sebagai abdi negara itu harus hati-hati. Kawal tiar, gunakan orang awam, nah kita... Jangan kelihatan berpihak, paham itu? Siapa? Ah, bagus itu. Aku pulang. Hai, Tiar. Ini baru anak Mama. Cantik kali tadi kau di TV. Mama senang banget lihatnya tapi kalau ngantor itu pakai baju yang cerah-cerah atau kembang-kembang seperti yang mama belikan itu, oh. aku perlu dipakai. Mama, aku pusing, aku bingung. Kenapa banyak sekali TV di sini? Ini untuk pamily pamily kita di kampung. Ternyata mereka banyak yang belum punya TV. Kan mau masuk TV lagi kan? Ah iya, sudah pasti. Aku sekarang sedang pegang kasus Pak Besuki. Pegang kasus atau buat kopi Itu orang yang pegang kasus? Ah mama. Jangan kaget gitu, Riko kan suka cerita ke Mama. Papa, Papa, sini Pak, cepet Pak. Iya, Iya, Iya Ma, Iya Ma. Eh, sudah pulang, kan, nak? Papa. Biar <laughs> Tiar sudah pegang kasus. Oh, sudah pegang kasus. Papa tadi menonton tidak? Sudah pasti Papa nah. nonton duluan. Papa nomor satu. Hmm. Eh, Papa bangga sekali sama kamu, Nak. Hmm. hmm. Ya, Pak, makanya kita harus bikin undangan. Kita pesta untuk merayakan Tiar sudah pegang kasus besar. Iya, nah, misalnya, tapi kita, kita harus undang keluarga Ronggur, iya, iya, teman iya. anaknya mm. artis sinetron itu. Mm -mm. Oh <sighs> Nona, perhatikan ini. Apa pula di kamarku? Siapa dia? Dia ini adalah penjahat berbahaya. Dia datang untuk menuntaskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Jelaskan saja, uh, begini misi ini lebih penting Perkenalkan saya Kijang 1 dan ini adalah rekan saya Kijang 2 Kami berdua ini agen rahasia Agen rahasia? Maksud kau intel? <laughs> intel? <laughs> uh, bukan intel, kami itu di atasnya intel Di atas intel, masa aku tidak pernah tahu? Ya kalau nona tahu kita tidak di atasnya intel lah Enak juga ya Kasus yang Nona Tiar pegang itu melibatkan orang besar. Dan kemunculan Nona Tiar di televisi, itu memungkinkan orang ini muncul ke permukaan. Siapa orang di siapa Siapa? Aku tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, sekarang kamu selamat. Pokoknya, selama Nona menjadi pengacara Pabang Nona akan kami kawal 24 jam, non-stop. Apa? Eh, tidak, tidak, tidak. Tidak, aku tidak mau. Kalau Nunatiar tidak mau bekerja sama dengan kami, kemungkinan Nunatiar tidak akan bisa memegang kasus ini lagi. Hah? Jangan kau begitu. Aku mau dijaga-jaga. Tidak apa-apalah aku dikawal. Tetapi jangan biarkan kasus itu dipegang sama orang lain. Ya sudah kalau begitu. Yang dua I think This is our man ambut keriting mata menyala, rasis. Kok kira saya di penjahat Kalau bukan penjahat, kenapa culik kau? Memangnya semua penjahat menculik? Emangnya polisi culik? Oke okay, fine, fine, fine. Kita memang culik kau, tapi kita culik kau itu tujuannya demi kebaikan. Ya, tujuan yang mulia. Amal itu tergantung niat. Pengorbanan. Pengorbanan membuka pintu keikhlasan. Dan ingat, kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, terus kenapa misi saya tuh? Karena misi ini sangat penting. Misi yang akan menentukan arah bangsa dan negara ini kamu harus mendekati satu sosok di mana sosok ini sangat berperan penting untuk takdir bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, salah satu ciptaannya, Perkenalkan, itu-an. Mulai dari sekarang kalian ini pacaran. What? Eh. No, no, no, no, no. Aku tidak mau ya. Kita butuh, kita butuh. Kita butuh orang untuk bisa dekat dengan kamu. Dan satu-satunya alasan yang meyakinkan adalah kalau orang itu adalah pacar kamu. Makanya kita butuh dia. Dan mulai hari ini, kamu sudah tidak jomblo lagi. Hmm, kau suka mimisan kan nih, Iya, kalian sudah saling kenal. Destiny! Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa. Dan supaya lebih meyakinkan, Aan kau wajib datang di acara keluarganya Tiar. Astaga, kamu tuh macam-macam saja sih. Shhh. Shhh. Ah, Shhh. Shhh. maafkan aku. Maafkan aku. Shhh. Eh, dumin sih. Aku lupa. aku Tapi... ah, ini. Kau boleh jumpa pada teman yang manis. Raja hitam. Ini berarti hidupmu penuh kegelapan. Ah, betul itu. Dari data-data yang kami kumpulkan, sudah barang tentu bahwa Pak Basuki ini dijebak untuk menutupi kasus korupsi yang jauh lebih besar. Ya, ya siapa saja yang terlibat? Si, tidak si, bisa jawab itu. Itu bisa langsung cek ke polisi. Tapi yang jelas kalau bapak-bapak penasaran, bisa langsung tanyakan saja lah. Langsung ke Arif Rupawan ya, dia masih kan tahu tadi, itu. Ibu bukan tadi. Kamu kerjanya gak becus Itu kenapa pengacara bawa kencur muncul terus di TV Bawa-bawa nama saya lagi hmm? Kamu tahu gak kesalahan kamu apa? Gak tahu papi Karena kamu gak becus Mulai sekarang Kamu ikutin dia Kalau perlu kamu teror Baik papi Kali ini yang benar Siap papi Terus ngapain masih di sini? Udah boleh pergi pi. Enyah. Baik papi. Permisi. Dan kalau kamu nggak berhasil jangan panggil saya papi lagi. Eh, kenapa kau harus bawa barang itu kan ini ya repitin kan acara orang patah iya juga ya kenapa saya tidak kepikiran? pikiran <laughs> aku bawa satu lagi <laughs> kok memang paling ngerti. Uh, lucu kan uh kamu ini gimana sih? Kita kan mau bikin keluarganya ciar. Kagum sama kamu. Masa cuma pakai kemeja? Ya saya cuma punya kemeja atau nggak punya jas. Waduh. Tiar, buka Tiar. Hmm, bagus. Apanya yang bagus? Tidak ada apa baju yang lebih norak dari ini. Mak, ini kita mau kayak mana sih? Kita kan cuma pesta. Cuma pesta? Tiar, ini tandanya kamu gak pernah datang ke acara keluarga. Mana ada yang namanya cuma pesta? Ayo. Ah, mirip Sabi Medan. Ini tiar, sekarang sudah jadi pengacara terkenal. Oh, eh, bu, eh, bu. <tuk> Ini tandanya tiar tuh BTL. Ih, batak-batak langsung. Orang batak itu kan banyak di bidang hukum. Mulai dari pengacara, jaksa, hakim, sampai tersangka. Lucu juga lagi. Mana yang lain? Bapak kemana mana? Bapak di meja. Dia itu lagi sibuk di bengkel. katanya dia itu mau turing besok di kecelup apa? Ya sudah, kalau gitu mahita. Saya anju anju ...tentang dokter masuk ke lapok. <SILENCIO> Eh. Hey, hey, hey. Ah margam. Oh, Apa oh. Ah pula. si margamu, ha? Ahamargamu, Ah Aha margamu, ha? Margam, margam. Saya saya Aan. Amang gua ya, Mang. Bukan Batak kau, ha? Bung, santai. Dia ini memang bukan orang Batak, tapi dia ini Pacarnya Tiar. Ah, mama, ah, yang bodohnya kau. Kau yang bercanda. Itu pacar kau, Tiar? Uh, mama, ini sialan. Hah? Eh, ma maksud aku. Si Kau si -an maksudnya, maksudnya markanya. Bukan. Si A'an, nah. A'an, A'an. Tiar, dia itu pacar kau. Iya. Bah, kenapa tidak bilang bilang? Jadi ya, kau. Punten. Orang apa kau? Oh saya Sunda. Eh <tuh> <tuh> hey, Sunda kelapa. Kerja di mana kau? Sama dengan ibu. Eh dengan Tiar. Jarang-jarang orang Sunda Ih, jadi pengacara bang ya? Bukan saya mau bukan pengacara, notaris. Resepsionis. <tuh> Yang saya tahu, yang namanya resepsionis itu bagian perempuan Betul. Aku jangan diskriminasi kau Laki-laki sama perempuan sekarang sama saja pekerjaannya. Yang penting itu gajinya Eh, hey, berapa gaji kau? Ah Aduh, mama kenapa sih? Tidak sopan naik ya, begitu Mana mungkin seorang resepsionis itu bisa bikin setiar jatuh cinta Hah? Tak percaya aku si ini pacarnya setiar Eh, coba kawan Kau ceritakan bagaimana ceritanya kau bisa jatuh cinta sama si Tiar ini? Ayo eh, coba, asal muasalnya dari... Gimana kau bisa pacaran gitu maksudku? Ba gimana ceritanya? Uh, an, An uh. Sebenarnya saya tidak pernah berharap... Sebenarnya saya tidak pernah berharap... Tiar akan jatuh cinta dan saya Tiar jatuh cinta kepada saya Meskipun sejak pertama kali ketemu Meskipun sejak pertama kali ketemu Saya sudah jatuh cinta dengan tiar Saya sudah jatuh cinta dengan tiar Eh, hey, kau mantap kawan Kau mantap kawan <mari> <mari> Siapa siap, siap yang mantap kau bilang itu? Pertama kali bertemu Pert Pertama Pertama kali Pertama Eh, eh uh, apa apa? Pertamax maksudnya, huh? bensin Pertamax? Pertama kali? Apa? Uh, uh, uh, tes, tes? Pertama kali? Eh. Jadi, pertama kali waktu saya ketemu Tiar adalah... 10 menit ya. Ya, ya. eh kok kenapa itu? Mimisan. Mimisan. Astaga. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi begitulah ceritanya. Karena selain dia orang lucu, dia juga nekat dan dia juga unyu. Jadi seriusnya kau mau nikahi Setia? Siapa yang mau menikahi Tiar? ah eh, kau? Main-main kau ya? Hahaha. Ha? Oh, kau tak mau nikah sama si Tiar iya? Hah? Kau mau enaknya aja. Habis manis sepokoh buang iya. Hah? Jangan macam-macam. Bukan-bukan, bukan-bukan, bukan. Saya mau mau menikah Tiar mau. Mau? Moncong kau, Hah? Tiar itu kebanggaan kami. Jadi manalah mungkin Tiar itu kami biarkan menikah dengan kau? Dan Tiar tidak akan mungkin menikah dengan orang yang tidak punya martabat. Iya. Tidak ya, Terangau. Terang. Kau ya. Kuselo. Selo, selo. Kita bisa. Hmm. Aku ini sudah dewasa, sudah bekerja, tapi masih saja suatu pacar yang diatur-atur seperti itu. Terserah kalau mau ngomong apa, yang penting aku hanya mau menikah sama si An. Dia itu adalah lelaki belianku yang tidak punya marga. Hanya gaji resepsionis dan tidak tinggi ini. Malah tidak punya kehidupan. Masa depan suram. Hmm, dia adalah calon suamiku yang tercinta. Piring Hei! Iya Iya Iya ya. Iya Jangan Iya Jangan jangan Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Iya Ya... Iya Iya kira Iya Iya Iya Iya Iya Gimana kabarnya? ya? Ah, baik baik, Mas. lancar ya. Bagus ya kafe ya? Terima kasih. Uh, senang di sini mah. Anggap aja kayak rumah sendiri. Kafe ini milik saya kok. Oh, iya. Ya, ya. Remon ini anaknya si Martua itu, Pak. Wah, bagus kalau begitu. Jadi bukan orang jauh, Iya. Ya. <laughs> saya memang lahir di Medan. Tapi saya besarnya di London. Jadi saya kurang percaya sama jodohan kuno seperti ini. Biar aja, Tiara jatuh cinta dengan sendirinya. Nah, perlu dipaksa. Kalau Tiara itu nggak mau, kayak mana? Eh, iya. Bentar. Ah, Halo, Seremon, Ramon. Oh, oke. Okay. Thank you. Nice to meet you. belum ada wanita yang aja jatuh cinta sama saya. Saya punya teman Ani ini, dia butuh marga. Minta saja sama Mamak Kau itu. Huh? Huh? Huh? Dapat warga itu gampang. Iya, makanya kita datang cari kau ini. Warga itu tak semudah nenek moyang kau. Tapi kan semua bisa dibicarakan baik-baik. Baik-baik kau injak pula kakiku. Astagfirullah. Itu tadi itu tidak sengaja. Sekedar hilaf. Hilaf macam muka kau. Eh, sudah-sudah. Eh, Begini, intinya bisa tidak. Kau silau kawan, gampang itu. <laughs> gampang itu ya. rp puluh juta. Demi tuan. rp puluh juta. Itu itu semua sudah all in ya. Ha? Sudah termasuk untuk biaya sewa tenda, makanan, tupak, dan arsik. Kota makan babi kan? Eh. Hey, tapi tetap saja ini itu 150 juta. Eh, hey, yang datang itu kan banyak. Ada banyak tetua sekitar Total seratus dua puluh orang Itu pun sudah aku kurangi orang-orangnya Saudara 50 juta aja Pakai babi Ya sudah 55 juta Tidak pakai babi Del Kau sampai tuh. Terus ini nanti acaranya kau bikin di mana? Ah kau di di rumah yang punya pesta. Tapi kan gua bilang tadi ini sudah all ini. Banyak kali cincurnya kau urus apa ini? ini? Hmm. Ya, apa -apa Ayo nanti ya? kita urus. Ah, kan syarat kau. Ya. Eh hey, kawan, jangan lupa itu masih ada syarat yang lainnya ya, ah? Bu! Aan! Ayah naon kamu pulang sekarang? Aan pengen kenalin tiar ke ibu. Tiar ini tes saha? Pacara Aan. Wah! Mandi keli pisan, ini. Pesta di dia. Pesta naon Aan. Pesta supaya Aan bisa dapat marga, Bu. Jadi An bisa nikah sama Tiar? Nikah? Neng Tiar teh hamil. Bu, An montong sok bobokuhan. Di nepo ya bisa kabobolan. Ibu teh kunaun si ngomong sembarangan. Tiar teh budak bager. Aan An lami kenal Tiar. An kah dia bade minta ibu buatkan pesta. Ula mikir nu no macem-macem bu. Iya bu. Tiar jadi saya. Pengacara. Tipiko kehormat. Sekedana ibu reus Abdi geho yong gaduman tusapertus kia. Bu, jadi kumaha kan? tuh? Ya <tuh> sudah. Nanti ibu buatkan pesta. An, kenapa kamu gak nikah sama Boleh Sunda iya? Buah. Ya, hey, An. Terima kasih ya. Kau sudah mau serepot ini demi kasusku. nggak ah, apa-apa. Aku mah ngerti rasanya dianggap nggak ada. Jadi, begitu ada kesempatan harus benar-benar dimanfaatin gitu. Jangan sampai lepas. Iya, itu yang aku rasakan sekarang. Kasus ini kesempatan emas bagiku. Tidak akan aku lepaskan. Aku akan perjuangkan kasus ini sampai aku mati. Bener. Perjuangin sampai mati apa yang kamu cintai. Exactly, I love my job. <laughs> Kalau kau, apa yang kau perjuangkan seumur mati? Apa yang kau cinta? Maaf ya, ini mungkin dari kantor. Ah, benar kan aku? Ada... Ada jadwal interview dari kantor. Aku harus pergi sekarang. Uh, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Bisa. Um. Uh. Mulia, tidak? Mau, mau. Maksudnya aku itu... Terima kasih. Deli. Yang ukuran 15 kan? 15. eh kau pikir kau ini anak SD? Ukuran 43 lah. Terus kau mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Mau dua Jangan lupa warna kuning. Kuning. Sudah kau catat. Sudah tuan besar. Yang terakhir nih. Lisong dari Kubah satu kotak. Terakhir, Lisong dari Kubah satu kotak. Eh, terakhir sekali. Apalagi? Tadi kan sudah terakhir. Ini terakhir. Terakhir sekali ya, ya, ya. Project Pop. Jangan kau lupa itu. Project Pop. Iya Ini lebih penting dari yang tadi. Hah? Ih, untung kau punya nama meja. Kalau kau punya nama papan tulis itu. Mm, saya sudah coret-coret. Abang kerja lagi ya, dek. Cuman tangan kau sama calon suami. Hmm. <laughs> Coba cek jadwalnya Project Pop. Jadwalnya full, sampai 2016. Full? Huh? Memangnya mereka siapa? Meteor Garden? Makanan apa ini? Ini kira-kira kita kambing main makanan ini mereka. Eh, pantesan si ani itu seperti si Gale-Gale. Kurang cat besi ternyata. Aan bersyukur dari kecil jarang sakit. Karena selalu dikasih makan makanan yang bergizi dan sehat seperti ini. Isu itu, tiara ini sejak kecil sudah makan anjing. Makanya dia cantik, pinter, pengacara hebat lagi. Makanya kamu, an Belajar makan anjing supaya lebih berani. Apa itu dulu namanya Poki, Blacky, si Poki? Wah tahu nggak? Cara masaknya, itu kan dimasukin karung, kan? Lalu kita pukul, wah, sampai darahnya nggak keluar masih di dalam darahnya. Tahu cara masaknya? Apalagi pakai bawang merah, wah, sedapnya. An enggak makan anjing. An mana coba makan anjing kan? Enggak, Bu. An enggak makan anjing. Janji, an janji enggak akan. Yang kenceng. An janji enggak akan makan anjing. Aku pernah makan monyet. Kau diam-diam saja <tuk> macam itu. Tenang, sebentar lagi semuanya akan selesai. Kenapa? Enggak, <tuk> biasanya ngelihat kamu di depan sekarang di sini sama-sama. <tuk> Aku dari tadi memperhatikan kau setiap hari angkat telpon sana sini. Terlantar repot juga ya jadi sejenis? Enggak lah, besok coba. Aku. Halo, siapa ini? Ah, dan partner Baik, baik, baik Call yang sambung Marudu dan partner Kamu saya pecat Apa selesai ya pak? Karena kamu terlalu cantik jadi resepsionis Kau ini Sudah pintar melawak rupanya cara gombal <laughs> Hei Dungisan <sanduknya> tuh keluar. luar Pura-pura <laughs> aku Aku yang pura-pura <laughs> Segitunya kau percaya pada aku ah, Sudahlah aku harus balik kerja Nanti kita sambung ya Ah. Aku tahu kau hebat Kau juga baik orangnya Jangan kau jadikan meja resepsionis ini Penghalang untuk cita-cita kau Karena aku yakin Kau pasti bisa lebih dari ini Percaya sama aku Kau tua Kau diam saja lah meja. Eh, meja, meja ini untuk apa di sini? Gak ada gunanya nih. Meja, Oke meja. saya, saja. Bunga ini bunganya lagi. Buang dibuang Buka, ini. Buka. Eh, apa ini. lagi? Kok kau... ah foto botak-botak di sini? Bunga meja. Foto Luka. dibuang. Luka. Ini lagi jam ini. Gak ada punya lukisan itu juga. Ruh jele jelek-jelek. Meja foto. Ini dindingnya juga kau jebol aja ini. Meja. Meja. Eh, kau ngapain, Boyis? Boyis itu ngapain? Masakan masakannya sudah saya siapin. Bu, ayo eh, sih dandan sana. Biar cantik. Gak usah biasa masak aja. Eh, eh, eh ayo tua. Eh, Mama, ada apa? Kami mau punya panji untuk RW 1. RW 1 untuk pejabat ya? Hah? Bukan. Kayak mana ini ya? RW 1 itu semacam serigala. Hah? Oh, kami banyak yang suka itu. Serigala? Anjing. Anjing. Eh, Kau salah paham, ini Jangan, di nomoran. Ada apa, Ibu? Ayah Ibu Natyar, yang teman nak di bawah. An! Pokoknya Ibu tidak terima, tidak mau sana sama orang yang tidak tahu diri seperti itu. Mereka mau obrak-abrik rumah kita. Coba kalau almarhum apa kamu masih hidup, apa pasti juga tidak terima. Ibu jangan gitu, atau Mereka kan tamu. Tamu, teh jauh ke beduh, cara kadai Ata temennya mau pinjem panci ibu buat daging untuk anjing. Kan ayah-ayah eh, Masa kasih makan kiri pakai panci ibu? Anjing teh haram cek urang kitaan. Ini malah mau makan sama-sama. Bukan anjingnya makan sama-sama kita, ibu. Tapi anjingnya nanti dimasukin ke panci, dipotong-potong. Sama bawang, cabe terus dimasak gitu. Hah? Buat masak anjing? Ibu, ibu, ibu. Bajak cepol di dinding, di cepol. Ah. Bubu jangan. Kacurik ya kok sih ya? Kalau nih brandnya mau ngejelur makanan. Sarek lagi. Kuain sih. Ibu, bung, sabar bu, bubu. Bubu lah. Kan, ya? Ibu, lagian juga nggak ada tukang yang mau ngerjain ini. Waktunya juga udah nggak sempat. Ah. Kalau lah, rumahnya calon suami besar.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 Amen, Pak Bih, si Cacing sudah memberikan pikiran itu ke pengacara perempuan itu Oke, dengerin saya ya Pokoknya kamu awas terus sih Gimanapun caranya, apapun resikonya Siap, laksanakan tugas Saya perlu kamu dapatkan bukti itu Awas terus, sih. Yuk. Oh, jadi, udah di mana aja tuh? Udah di Amerika, London, Madagascar. Amerika. Di Amerikanya di mana? Washington DC. Aan. Adonis, ha'at, Nukasem. Gak tahu, bu. Aan juga baru lihat. Namanya Raymond. Lawyer International, KUM laude dari sekolah di London. Katanya mau jadi caleg. Yuk, yuk, kita, yuk kita kenalin, kenalin ini Raymond. Oh. oh, halo, halo, Aan. Bu halo, Saya Raymond, teman halo, keluarganya halo, Kalau di halo, teman halo, artinya... ...hubungan kita ada kayak saudara. saudara, saudara mm halo, -hmm. Kalau halo, gara-gara Aan... Ini calon bantu saya. Saudara pacaran? Dilihat Yuk, kita ke sana dulu oh, ya. ya. Eh, bulan kora. Sudah kusiapkan syarat-syaratnya. Sudah, apa itu? Kuba. Eh? Kuba. Ih, mantapnya kau. Kudus barat. Hah! Jawa tengah itu masih jauh ke Amerika. Sudah, kau terima saja tuh. Kau bisa ular kobra. Kau bungkus lagi, ini. Ini acara forum ini. Malu ini ya. Pakai bungkus lagi. Nih. Kau sudah bapus. Kau ini terlalu banyak syarat, kau ini. Kau masih mau marah kan? Eh. Eh, sudah kelapa? Sudah kusiapkan syarat yang lainnya? Ada. Eh, coba aku tengok. Eh, mana ini? Abu, Sasa, ibu ngecek makanan dulu ya. Oh, mangga, ibu. Mangga. Ini kenapa sepatu ini? Kenapa sepatunya? Eh, yang kubusin warna kuning. Ini tak kuning. Ya kuning. Maafkan aku, aku tewas. Udah. Mulai semuanya. Kotak apa itu? Ini... Bentar. Hah? Woi, oh, ambil isinya itu. kasusku. Sudah. Mana lagi mm -hmm. Eh, hey, oh, Ini, apa? ini, lemon. Oh, iya. Apa kabar? Tunggit Eh hey, perabotan, nih Abi, Ini Lisong yang tadi tuh? Wah, patin kali kawan. Lo, masakan saya hilang, masa sudah habis, terasa cukup masa untuk se komplek. Pernah ngapain sih? Ani banget sih. Apa rencananya kau janji sama aku? Ini aku. Itu. Iku, bius. Lo, oh. ini kan harusnya warnanya kuning, tuh? Nah, kan? Aku bilang. Ini bukan warna kuning, kawan. Eh, tapi kuning yang kau beri lebih bagus, hah? Ya ampun, disimpan, keterlaluan. Awas kamu. Sekarang mana saat yang paling penting? Syarat apa lagi? Project Pop. Oh. Proyek pom lagi kena macet. Ada proyek MRT. Eh aku tidak. Masa itu... Maikin dari Surau. Itu MTLR. Nah, itu MLTR. Enggak. Eh kalian nih semuanya. Kenapa kalian masih di sini? Siaran kan harus diulus terlebih dahulu. Aan! Ini sudah keterlaluan. Ibu sudah ya sudah tidak kuat. Baca ini kita harus kita batalkan. Kita batalkan! Eh, nah, Ibu berni mana Ibu? Bersi kita, mana? Hey. Eh! Tentu saja makanya. Gunung, gunung. Zak, Zak, dia, bubar, ayo bubar, ayo, Bumat. ayo, atuh lah, atuh bungkusannya buat saya nggak kan, pak tuh, ibu, capek-capek air masak dari subuh, cuma disimpan. Dasar orang tidak tahu diri, tidak punya tata kelamaan. Justru kita sangat menghargai masakannya Bu Eloise Ya, tapi mereka keburu kenyang. apa boleh buat? Itu Eh, enak aja kau Eh, Pak Tua ingat nggak boleh berantem saya itu nggak suka berantem sama orang tua. Dari awal kamu tidak punya niat baik, sok ya sok ngatur mau merumuskan rumah saya. Ya tapi memang makanan yang kita bawa itu lebih enak. Tapi saya ingin tuan rumah, terasa. Aduh, sakit banget siapa? Tenaganya kok kayak tidak sih, aduh, aduh, aduh. Mija, kenapa? Tidak tahu lah. Kenapa Bu? Ah, ya, saya itu rampok. Rampo? Rampok. Di mana rampoknya? Dulu Omong lawan tiga orang. Opung pernah melawan tiga rampok. Opung rampoknya. Amang Amang naburju, puasa nabur cu Gua sama ikon Oh, dia pasti kayak mati berduaan umurnya sembilan puluh satu maaf pasti opung kecewa lihat calon suami Tiar kayak gitu opa Tiar itu lebih pintar pasti dia dapat batak yang ganteng tinggi atletis lagi mama itu dia mau kita berjodoh aku sih enggak mau dijodoh-jodohin oh iya kenapa enggak enggak apa-apa kita keluar sendiri. yuk segera segera yuk Papa y maksudnya kita yang keluar Oh Oh, okay. yeah. Papa di sini saja ya. Yeah. Tiang mau keluar sebentar ya. Mari. Jadi gagal lagi. Kamu ini malu-maluin banget ya. Ini yang kamu hadapin orang tua loh. Masa ngadepin orang tua aja enggak, becus. Papi, saya ada usul. Bagaimana kalau kita lakukan cara nomor 19? Kira-kira papi setuju nggak? Terserah, Don. Lo mau pakai cara yang ke-273 juga yang penting. Sitiar sama Basuki gak buka mulut, siap papi. Ngerti, siap papi mengerti. Terus, permisi dulu, papi. I'm uh -huh. Keren itu emang hot banget ya. <tantolah> Mantas aja cewek pada melele. <heng> oh. Harus dihentikan ini. Jangan sampai tiar jatuh cinta sama Raymond. Gimana ya acaranya? Bagus. Hmm. <heng> Coba lagu yang kedua. Ah? Huh? ah. Ada. Kupikir apapun yang terjadi dengan keluarga tidak akan mempengaruhi hubungan kami. Oke, okay. aku coba dulu ya. Okay. Hmm. hmm. Raymond tuh ganteng ya, kau lihat-lihat. Baik, lagi orangnya jarang. Ada orang macam itu, harusnya dia yang jadi pacar kamu, bukan saya. Iya, eh, ada apa? Kok ngomong macam itu? Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kau. Dari pertama aku ketemu sama kau, aku pikir kau itu orangnya baik karena kau suka menolong orang. lagi pula kau kulit tersenyum ganteng juga ya manis tidak kalah sama Raymond aku yakin di luar sama banyak perempuan yang suka sama kau dan dulu saya tidak pernah berhasil pacaran mungkin karena kau belum buka hati kalau kau sudah buka hati perempuan bisa bisa nembak kau yakin aku Ya kalau gitu nanti saya kursus lah supaya bisa nyanyi kayak dia. Kau kalau mau nyanyi kayak dia, kalau kursus saya musir. Sama siapa? Cari tahu siapa gerangan siluman danau Toba itu. Laki-laki seperti dia ini terlalu sempurna. Pasti dia punya kelemahan. Kita butuh perempuan cantik untuk bisa rayu dia. Ya, akulah. Kijang Dua, kita itu butuh perempuan cantik yang bodinya bagus. Untuk rayu laki-laki kayak begini, itu butuh perempuan yang hot. Kamu... Maksud lo? Oh. Oh. Oh. Oh. oh, panas. Panas! Panas! Panas! Oh. Oh. Panas! Oh. Uh, Udah basah, ni. punya usaha sudah bagus. Tapi kayaknya masih belum berhasil. Kalian tetap menyaan kan? Wah, wow, udah lama ada sini? sini? Uh, sudah satu minggu sih. Minggu? Oh, iya. Mantesan, masih lembek nih. Oke, duluan ya. Iya, bro. Yuk. Iya. Yuk. Oh, pantasan. Dia nggak tertarik sama aku. Sepertinya kita harus tukar posisi. Eh hey, bro, eh, kau punya badan itu jadi sekali, bagus begitu. Trainernya siapa ya? Gak pakai trainer. It, Saya. Oke. Okay. Posisi bicep lo, kalau lagi latihan gimana? Coba kalian. Uyo, oh, ada satu tempat ngopi itu dekat sini. Saya biasanya nongkrong di situ. Kapan-kapan mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong gitu. Oke, okay. boleh juga. Sampai ketemu ya, siap Nanti dia akan jalan sama saya yes. Yes. Saya belum pernah ajak orang terus mau keluar kayak begini <laughs> Saya nanti pakai baju apa yang enaknya <laughs> Ya begitu <laughs> ya kan Ya <laughs> Tiar mikir seribu kali sebelum jodohin tiar sama Raymond kalau udah liat foto ini. Jadi, kalian berdua teh udah... Eh, kok masih sih? Eh, kok pikirkan saya macam-macam begitu lagi, saya kasih picago. Tapi, saya emang gak mau pakai foto ini tuh dah? Loh, ngapa? Saya emang gak mau atuh ngejatuhin orang lain supaya orang tuanya tiar suka sama saya. Berarti ini saya punya pengorbanan sia-sia ini. Tapi kalau sama-sama suka mah, gak bisa dibilang pengorbanan atuh. Iya juga sih. eh hey, Ini bangga sana. Beruntung versi Batak itu ada dua. Yang satu, bisa main gitar. Yang kedua, bisa nyanyi. Yang tidak beruntung, hidungnya mekar. Gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar. <tiny <audio> <tiny> Ih, ternyata mama lucu juga ya. Ah papa gak mau bantu, mungkin malu aja. Ini teh apa? Uh, mama itu setiap minggunya selalu ada wajib militer. Semua gengnya harus kumpul di sini nonton mama melawak. Mungkin tidak terlalu lucu, tapi Mama tuh punya bakat untuk jadi lucu. Iya kan, lucu kan? Kalau lucu boleh minum, kalau tidak lucu jangan minum. Ya, ya, yeah? really? lucu kan? lucu. Lucu. Lucu. Lucu. Lucu. Iya, iya. lucu. -lu -lu -lu -lu -lu -lu -lu -lu. Ayo, ya, minum, binum, minum. Minum, minum. Kenapa yang ropokannya ke sini? Ini teh KP stand-up komedi, Bu. Malam ini teh ada open mic. Ibu udah pernah nyoba stand up belum? Belum belum. Pasti coba tuh ibu teh lucu. Selamat malam. Gimana ah. caranya masukin gajah Kakul Kasok? Eh, eh, stop, stop, stop, stop, stop. Yang nonton stand up itu enak ya. Kalau nggak suka sama yang di panggung, tinggal bilang bu. Kalau kita calon mertua, tidak suka sama calon menantu, harus punya trik. Apalagi anak itu perempuan. Kita bilang aja, wah, cerita pertama mama dulu, sama seperti pacarmu itu. Jadi selera kita sama ya. Pernah dengar cerita tentang dokter masuk lapo nggak? Jadi ceritanya begini, Bu, Jangan buru-buru atau kasih penonton waktu untuk berpikir dan tertawa Usahakan mereka semua itu mengerti ah. Sibuk kali Eh, sana-sana, jangan ganggu Maman dulu Karena kamu, Om sekarang bebas nonton TV, makan pakai baju semaunya Eh, An, sepertinya Tante kekurangan materi nih Kamu jangan jauh-jauh, stand up comedy itu kan penuh dengan protes jadi kalau lihat muka kau tuh, banyak kali yang mau tante protes. Hmm, ide bagus nih. Eh, papa jangan jauh-jauh. Habis sana nanti papa yang mau diprotes. Iya, iya, iya, iya, mam. Ya, hahaha. <tik> <tik> <tik> <tik> Perazit, kita Halo Kita menang <tuk> Dalangnya sekarang sedikit tersangka gitu kasih semangatlah sedikit Aduh kok kasih semangatlah huris kawan-huris mau mendengar berita terbaru mau Arif Rupawan sudah resmi menjadi cukup cukup cukup cukup, cukup tersangka Sudah WOOOOH WOOOOH aku lebih gitu. Eh, eh, uh, kalian ini sudah tahu kan kalau pekerjaan kalian tuh sudah selesai? Eh, uh. eh, uh, nonatir kayaknya pekerjaan kita tapi belum... Selesai deh. Kenapa memangnya? Kebenaran yang menang. Eh, uh, masih. Kan? Ah, kau ini banyak bicara. Sudah loh kalau begitu. Nanti aku traktir kalian semua, oke? Okay? Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Nih, nih, nih, nih, Mama, Aan, Aan mana? Aan, Aan, Aan kan sudah selesai Mama, Mama, Mama, Tugas Mama, Mama, Mama, maksud aku, Aan Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Ah, Mama, Mama, Mama, begitu? Mama, Mama, Mama, Mama, Selamat malam. Malam. Saya itu orang Sunda Orangnya baik Tapi Sangat peduli dengan fisik Satu kali saya bawa ke pesta orang Batak Dia nanya sama saya Ini sapi pendek Atau sapi tinggi Lalu saya bilang Kalau sapi tinggi Emangnya bisa jadi beragawati Terima kasih ya, aku tidak nyangka mamahku, ternyata bisa seperti itu, dilancar sekali tadi. Sama-sama, tapi itu kan semua usaha mama kamu sendiri, aku mah cuma nemenin aja. Tidaklah, aku kau tetap bantu mamahku. Tapi biar begitu, um, aku rasa tugasmu sudah selesai. Maksud aku, sekarang kamu bisa santai. Oke? Jadi kita ketemu di kantor ya. Jangan aku panik. Itu tidak tahu semua bukti akhirnya menuju ke orang yang tepat. sudah bilang kau aku kuat. jadi, jadi mau? Iya. Iya. Iya. Iya. mereka itu? jangan selamat Kok di sini? disini? Raja disini Si Opung itu kan lagi nonton TV Jadi dia putar channel satu Eh pocong-pocong Dua kuburan-kuburan Arahkan dulu ke Kodim. Supaya Opung bisa nonton <risesis> rembo. <Aère. tuh subscriber> Tapi saya nggak ngerti itu. Lucunya bagaimana ya? Yo kawan, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Kalian lagi ngapain di sini? Lagi ada penyamaran apa? Penyamaran? Kenapa disangka penyamaran? Eh, uh, ini pakaiannya kita sehari-hari. Kalau lagi tidak tugas. Oh, keren. Dengar, sebenarnya. Kita kesini mau kasih tahu, kita bisa singkirkan Raymond. Dijamin dia nggak akan suka sama Raymond. Buat apa? Kan misi udah selesai. Semuanya udah senang. Ini bukan misi dari kantor. Ini misi persahabatan. Kan kita sudah anggap kau kawan akrab, betul? Kau tenang. Kau tinggal bilang, laksanakan. Semuanya kita yang atur. Pisah. Kalian buat saya terharu, tapi nggak perlu lah. Kalian ada di sini aja udah seneng. Sumpah, biarin aja Tiar sama Remon. Mereka cocok satu sama lain kayaknya, mah. enggak, ini mata saya kemasukan debu full kan, nih? Saya sudah keluar Sudah keluar? Oh sorry, kita sekarang sedang menjalankan misi yang berbeda Jadi Aan sudah tidak ada dalam pantauan radar kami Kan kasusnya sudah selesai, ngapain cari Aan? iya memang sudah selesai, uh, cuma ini urusan pribadi Oh, urusan pribadi, hmm, kalau urusan pribadi kita tidak bisa bantu, soalnya... Ini fasilitas negara, jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oh, cari makan yuk. Aku lapar. Ay, ay, ay. Kamu tidak ada yang ingatin makan siang, ya? di sini? Melamar kerja. Kemarin aku dikasih tahu kalau di sini ada lowongan untuk kerja di perusahaan minyak. Berarti kau bisa tidak di Jakarta lagi? Iya. Buat apa? Kan kamu yang kasih tahu aku kalau misalnya aku masih bisa maju. Jadi aku pikir ya, ini kesempatannya. Kenapa tidak cari kerja yang di Jakarta saja sih? Aku capek jadi penonton terus cuma ngelihat kesuksesan orang dari balik meja. Kamu ngapain di sini? Aku. Resepsionisnya kerjanya nggak bener ya. Dia pasti salah nyambungin telepon buat kamu nih. Hmm. Apalah itu? Pokoknya. Aku cuma mau kamu kalau ditanya jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan yang sulit, keimprov aja. Ya waktu itu kamu menjawab pertanyaan dari keluargaku Tapi dulu bukan improvisasi. Maksudnya? Ya sebagian ada yang benar. Kamu ingat nggak? Nggak perlu pura-pura. Dari dulu, mah aku udah cinta sama kamu. Jadi nggak perlu diancem. Aku pasti melindungi kamu. emas eh, Mas. Tolong aku minta fotokopi kan ini, 10 menit. Oh, iya. Nama kau? Memesan. Astaga. apa, -apa eh. mas Ya, sudahlah Kalau gitu aku kasih kau waktu 30 menit ya. Jadi ya. Eh, berangkatlah kau. Sekarang. Yuk. Waktu ngelamar kamu itu, sadar. Kalau misalnya itu cuma pura-pura. Aku tahu itu cuma tugas. Tapi itu adalah hal yang paling berani dan paling seru yang pernah aku lakuin. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku, aku ngerasa ada sesuatu yang aku bisa perjuangkan. Aku tahu kalau kamu mah gak ada apa-apa sama aku. Tapi sekali-sekali... Jadi orang yang berarti untuk orang yang penting buat aku, itu adalah hadiah terbesar. Jadi tiar, makasih ya, udah jadi kesempatan terbesar aku. Saudaraan, silakan masuk, sudah ditunggu di ruang HRD. Saya baca dulu ya. Kamu gak buru-buru kan? Oh enggak. Saya kosong seharian. Berusaha ini akan sangat misal jika menolak Aan. Maaf. Anda siapa ya? Saya. Saya pengacara. Iya dia pengacara. Ya. Oke. Lalu kenapa saudara Aan ini butuh pengacara? toko dia artis? Atau dia sedang bermasalah? Atau dia artis yang suka cari masalah supaya terkenal? Saudara A'an tidak pernah bermasalah dan tidak pernah menjadi masalah bagi siapapun. Iya kan? Iya, ya. Zaman sekarang ini, sering mendengar di kehidupan yang modern ini, tidak lagi ada yang menghargai orang yang berbuat baik. A'an adalah orang yang baik. Dia adalah contoh bagi orang-orang. Karena dia mampu berbuat baik, dia itu jujur, ramah, pintar, menyenangkan, dan juga lucu. Memang dari mukanya, dia sama sekali kurang meyakinkan. Kasihan memang dia. Tapi, saya yakin, saudara An ini layak untuk diperhitungkan. Siapapun yang menolak A'an, yang berani-berani tidak menerima dia adalah wanita yang tidak beruntung. Mm. Wanita. Wanita. Wanita. Wanita. Sudah Sampai nanti. Semoga sukses. Tia! Ah, maafkan aku. Aku tidak aku kau aku tadi cua aku aku, Enggak, aku. itu malah lamaran terbaik yang pernah ada uh. aku kirain kamu tadi maaf aku salah eh An kau tidak salah Ingat waktu dulu aku pernah bilang, suatu saat nanti pasti akan ada perempuan yang jatuh cinta sama kau. Dan suatu saat nanti pasti perempuan itu yang akan nembak kau duluan. Dan semua sekarang sudah terbukti. Sayangnya aku orangnya. Dan bilang kalau aku jatuh cinta sama kau Karena aku Ini Aku bawa kau pakai saja Aku tahu kalau kita tidak Mungkin bisa bersatu Sadar itu Tapi Aku sudah senang karena aku jujur sama kau Terima kasih ya Sudah kulakukan semua, bicara semua apa adanya, hanya untuk sebuah kata. Ya. Kau tuh belum dapat restu tahu? Aku yakin di luar sama banyak perempuan yang suka sama kau. Dan dulu saya tidak pernah berhasil pacaran. Hmm, terima kasih ya, kamu sudah membantu mamaku. Tapi memang benar, mamaku itu tidak pernah kuliah sosoknya sosok seperti ini. Mungkin karena belakang ini aku kurang perhatian sama dia ya. Bukan kurang perhatian, dia memang kesetiaan aja. Karena kan kamu udah mulai sibuk, jadi nggak ada waktu buat dia. Terima kasih ya terjadi kesempatan terbesar aku jangan berkata dan... kamu? Hah? Apa lagi? Hah? rumah orang. Apa lagi? sabar Sabar. Saya kamu. Nah Pis pis. bisa sah. Halo? Ya saya sendiri. Bener nih, Bu. Ah. Jadi saya mulai kerjaan kapan, Natuh? Baik, baik, Bu. Siap. Perlu siapin apa? Ah, oh, mantap lah kalau gitu, mah. Terima kasih. An, Bu. A'an diterima. Syukurlah. Tapi A'an sana kerja naon. Jadi, representatif hukum kilang minyak. Iya, resepetan. Representatif. Hah? Eta naon? Ah, pokoknya kerjana keren lah, Bu. Berarti harus dipestaken. Pesta? Mm -mm. Nah, Ibu tiba-tiba suka pesta. Yang namanya spesial itu harus dirayakan. Ibu teh, pilih restoran spesial ini untuk merayakan kamu dapat pekerjaan. Ayo, atuh masuk. Ayo. Oi, oh, selamat datang, Minang. Masuklah, masuklah, masuklah. Ah, makanan macam-macam kita. Ibu teh salah milih restoran ya. <cased> <Artuga: karen Mein sessions> enggak, kita duduk, we Bisa makan. Ini bukan masalah makanan, Bu. Masalah trauma. ini? Kenapa ini? Eh. Ayo, ayo. Duduk. Ibu dan Bapak Natiar, saya datang resmi untuk melamar Tiar jadi istri anak saya Aan. Neng Tiar teh, tak keberatan kan? Jadi monti ibu? Ah, kalau urusan keberatan, ini kan bukan pengadilan. Mereka itu pasti setuju, cocok sudah memang. Tapi ada satu hal yang yang belum kami setuju. Janji mau itu kok bakal ada proyek pom itu Mana itu? Eh Mbak aku kau aku ngomong Jadi itu memang syarat Syarat Ya kalau anak sudah suka sama suka Mama ini tak tahu rupanya Aku ini penguasa di sini Pesta kawin orang Batak itu memang begitu Tapi kan gak perlu sebanyak ini yang diundang Kenapa Tihar malah kawin sama anak jelek itu? Oh ya kali strategi abang itu Kurang mantapnya bang Aku ah, tahu kan? ini pun tidak bisa Saudara A juga masih banyak yang di ke Malaya. Tidak bisa, saya cuma nggak bisa. Cuma tiar yang cocok, jadi pendamping gue untuk jadi calon. Berani macam-macam, foto ini sampai ke lawan politikmu. Ini rekayasa, Photoshop, gue bisa tuntut kalian. Silakan, tapi Sakas toko Di sini nih, di sini masih ada sidik jari bekas kelembutan tanganmu. sekali kau iya dong tumben cantik tema pestanya kan merah biru merah biru merah biru tapi tapi Nipi ada sesuatu Nipi Bisa berkumpul di sini, kita perhatikan juga kedua pasangan mempelai terlihat sangat bahagia di sana. Tapi, kalau kita perhatikan tamu-tamu undangan ini, seperti yang kita duga sebelumnya, ya, banyak dari keluarga pihak mempelai wanita, semoga Bu Ais bisa tabah menghadapi semua ini. Betul sekali, mau merah, mau biru itu sama aja yang penting, anak-anak kita itu banyak, ya. Terima kasih, ya, Wak. Sudah mau mewakili almarhum Ayah Na'aan. tiar itu emang orangnya berkelas. Huh? Cerdas. Ha? Tapi jangan lupa, siapa gurunya? <laughs> kaulah, <laughs> Senyum lah. Senyum lah. Nah itu. Dan kalau kita saksikan, sebenarnya pertemuan Tudomong mempelai ini tergolong cepat ya. Karena mereka bertemu, terus langsung menikah. Inilah yang disebut dengan takdir. Tapi kita berdoa semoga pernikahan mereka bukan pernikahan dini. Pokoknya yang penting perkawinan ini semua berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan. Itu yang penting. Udah dengar kau kan mau jadi anggota dewan kan? Kau pegang kartu nama. Siapa tahu berarti kau dipanggil sama KPK? Kan kita gak ada yang tahu kan? Hah? Hah? Hei... Kau tak berjalan sama? Jangan! Jangan! Jangan! sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, aku tenang biar enggak apa-apa. Nah. Di mana orang itu? Eh, hey, Ito. Ah. Tak apa-apa kau, Ito? Aku tidak apa-apa. Mantap apa itu. Hai. Hai. Hai, Hai juga. Ha, ini jam ini siang. Sekarang bukti semakin Hai. bertambah. Kau bukan hanya sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi sekarang kau juga sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Nah, ini kau ya? Mm -hmm. Maaf, saya sekedar hilaf. Tengkali macamnya itu. Yuk, kita amankan bajingan ini. Pesta kita <tuk> jadi rusak. <tuk> Gak apa-apa. Jadi berantakan semuanya. Gak. Engga, Tenang, enggak. pestanya belum rusak. Pesta masih akan terus berlanjut. Kita masih punya kejutan. Eko eh, Bra, yang betulnya kau. Ya permintaanmu itu kan? Hah? Ini dia. <tuk> Well uh -huh. Saya juga mau jadi saksi atas tindakan korupsi Yang dilakukan oleh orang yang kita sebut Sebagai lumba-lumba <laughs> Siap kalian? Siap pak? Tapi sebentar Eh maksud saya tapi sebentar Mbak kita lihat dulu istriku. Dia mau naik oh. panggung Ya? Ayo, Ayo. Ayo. Mana keputangannya? <tuh> Sekarang saya mau cerita Selama ini Saya resah melihat menantu saya Ternyata Belum apa-apa Setelah saya ketemu sama besan saya Saya ini kan orang Batak Besan saya itu Yang anaknya kayak si Gale-Gale itu Kan orang Sunda Baru ketemu pertama kali sama saya Saya dikasih makan daun Emangnya kambing Kan kalian tahu kan kalau orang Sunda itu Orang Sunda kok ya, ya. kadang batak. Cuman, cuman komedia. Ya, udah, udah.